Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak mu'alima hari ini ada soal yang mu'alima sajikan Silahkan dipelajari dan dibahas soalnya Di bawah ada pembahasannya ya anak-anak ya